Halo sahabat minstan, ketemu lagi. Hari ini adalah hari kedua kita makan minstan. Hari ini kita mau makan Indomie mie goreng rasa ayam panggang. Terus pantangin kita ya sahabat minstan. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan kita bisa ketemu besok ya. Yuk! Langsung aja kita bikin mie nya Oke okay, sahabat minstan Mie nya sudah kita bikin Saatnya kita cobain Mie goreng Ayam panggang Bismillah Ini mie nya pipih, sahabat minstan. Minyak kenyal dan enak sahabat minstan. Kalian harus coba sahabat minstan. Hmm, enak sahabat minstan. Enak sekali sahabat minstan. Oke sahabat minstan segini dulu ya videonya jangan lupa subscribe and like channel ini ya biar kita besok bisa ketemu lagi dadah lanjut makan lagi ya